Putri Intan Ini daripada channel Seekor Dezil Apa ya artinya Seekor dzil gitu kan Langsung saja guys linknya ada di deskripsi Buat teman-teman semua yang mau nonton full videonya Atau mau nonton video-video lainnya Daripada Seekor Dezil ini So jangan lupa guys bantu like, share, komen, dan subscribe-nya Agar supaya channel Seekor dzil ini berkembang Seperti channel lainnya So langsung saja guys kita upload videonya Let's go Alright Oke okay. Zil Karim oh, nah, oke. Okay. Gila gue udah lama banget gak bikin ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan Karena gue Asik. bingung mau ngebahas apa Terus kayak ya gimana namanya bingung gitu Tapi kali ini gue gak bingung karena Gue kedatangan seseorang Yang bisa dibilang nih orang nih udah lama banget gue gak ketemu Udah tiga tahunan lah oh. Karena dia udah ngerantau di <laughs> Negara seberang, benar banget bukan di Indonesia lagi tapi udah okay. luar negeri ya kan. Ini oh. dia kakak gue sendiri, kenalin lu dong. Oh kakaknya sendiri. Nah, kayak, kenalin lu dong. Hai, nama saya Putri Intan. Putri Intan. Nah kalau mau cek YouTube-nya pas yang dia di Malaysia ada juga di Putri Intan gitu. Oke. Dan sebelumnya. Jangan lupa jangan lupa like and subscribe ya. Benar banget. Oke. Sebelumnya emang dia kakak gue sendiri, jadi gue manggilnya biasanya Mbak ya. Tadi karena pembakilan mbak ya, kenapa enggak kakak gitu dari dulu? Karena ya, kita keturunan Jawa. Jawa hmm. Jawa apa? Gomen Jamet Ya jadi gua bakal ngobrol-ngobrol ya. Mungkin gua gak tahu berapa menit ke depan atau berapa jam ke depan, tapi okay. ngobrol-ngobrol ya, sama -ngobrol, ah, ngobrol, udah lama gua enggak ngobrol, ngobrol jadi kayak harus ngobrol-ngobrol nih. Kita ngebahas tentang kehidupan dia di sana seperti apa, kayak gitu. Oke, okay, bole, boleh-boleh boleh. Di lu? Kita ngebahas tentang masalah pandemi, bukan pandeminya ya, maksudnya dari pandemi ini kan lu udah tiga tahun yang gak pulang nih mm -hmm. ke Indonesia, Indonesia, ke rumah terus perasaan lu gimana tuh, gak pulang selama itu maksudnya kan biasanya lu pulang bisa sebulan sekali, seminggu sekali tiba-tiba hmm. gak pulang, tiga tahun lu stres banget sih, stres tapi jujur, stres-stresnya di negara orang itu hmm. Kalau gue pribadi ya, senang hmm. karena? tenang sama peraturannya, rapi, okay. gitu, oh, keluarganya nurut pada enggak pada, gitu, pada berani keluar gitu enggak pada berani keluar nurut banget Gini tuh itu. kehidupan pandemi gimana saya tuh benar-benar kayak gitu enggak keluar Gini. Hmm. karena memang di setiap perumahan itu dijaga sama polisi-polisi Jadi okay. kalau mau keluar benar-benar dicek gitu Mau mm -hmm. ngapain gitu, kalau ngapain-ngapain okay. Gak, nggak bakal boleh keluar Tapi kalau misalnya mau keluar kayak gitu harus pakai surat nggak sih? Karena gue dapet info kalau di luar negeri ya ada temen-temen gue punya temen di Jerman Katanya keluar tuh pakai ini Iya pakai surat, surat izin gitu yeah. kan uh. ya, Itu untuk memang yang penting banget ya Tapi okay. kalau misalnya semata mata kayak mau jalan-jalan ke mall mm. itu emang nggak bakal boleh gitu kalau misalkan contoh nih, lo grab gitu kan. Hmm. Ada apa? Pesanan Ada curi. pesanan orang kita bikin ke polisi surat hmm. laporan kalau gue nih grab gitu contohnya cerita okay. barang. Hmm. Polisi akan sign, gitu. Oke okay, oke okay, oke okay. berarti cukup ini juga ya. Cukup. Pokoknya oh, juga ya, Ketat banget ya, ketat banget, ketat banget. Terus uh, itu berjalan berapa lama nah, di sana tuh? Karena kan nah, nah, kan itu aja ya. tuh, nah, ya. Iya. Padahal main. Benar-benar. Iya pas, buat Tapi aku aku, udah di akhir pandemi udah mulai-mulai kendor lah Karena kan uh, aku bosan kan Betul-betul Bosen juga Terus kedua Dia juga uh, Perlu kerja juga kan Bener-bener Terus yang kerja berarti bener, -bener gak ada kerja? sama bener, -bener, bener, -bener Di rumah semuanya Kalaupun ada yang kerja mungkin ada beberapa yang Memang mungkin Yang harus ngecek okay. uh, Bos oke okay, bos gitu kan ngecek keadaan uh. di sana atau gimana gitu Tapi karyawan itu memang semua di rumah Oke, okay. tapi kalau misalkan, lu berarti kan pure di rumah nih, selama mm -hmm. pandemi itu, pure mm -hmm. di rumah. Nah, kalau berita-berita di TV sendiri tuh, stasiun TV Malaysia tuh kayak gimana sih, apakah tentang COVID segala macam iya, atau peningkatan iya. di, iya. di LPG gitu? Semuanya mm -hmm. berita tentang COVID. Ya, intinya banyak juga lah ya, mm -hmm. meninggal masuk rumah sakit, yang okay. ada. Oke, sama kayak di Indonesia nah, gitu kan ya? Oke, okay. okay. okay. kayak gitu-gitu lah mm -hmm. beritanya, mana di Indonesia berita Ya sama, sama kan. tapi banyak pun menakutkan juga kadang-kadang. <laughs> <laughs> tapi menakutkan di hmm, Malaysia itu dia lebih ke ini loh apa? Lebih ke nurut apakah pemerintahannya gitu? Hmm. Enaknya kayak gitu. Okay, okay. Tapi nggak ada yang perang-perang masalah COVID di sana kan? Maksudnya kayak ada yang percaya dan tidak. Oh nggak terima? <laughs> ya ya ya. Mungkin ada ya, tapi. Dia enggak enggak banyak kayak di kita gitu loh. Okay. Oh iya, jadi kayak ya uh, suaranya kayak gak didengar gitu loh. Uh -huh. Udah kayak lewat aja lagi. gitu. Uh -huh. orang sana lebih banyak kayak urud gitu deh nurut aja deh gitu. Gitu. Makanya kan jarang ada berita-berita atau gosip-gosip yang di gimana kan. Nah, kalau ngomongin tentang mobil lu di rumah terus, menurut lu pribadi, pick apa sih yang lu ambil selama pandemi kemarin <laughs> tuh? Iya benar sih benar benar. juga Hikmahnya apa ya? ya? ya yang pasti kesabaran ya sebenarnya oh, okay. ya, karena kan di rumah terus ya iya. pernah terus kalau dari segi keuangan gitu ya mm. dari segi keuangan, nah bersyukurnya Alhamdulillahnya kerajaan Malaysia tuh banyak banget membantu nolong mm. rakyatnya jadi okay. peduli banget gitu kayak apa kalau yang kena covid atau apa memang dapat makanan selama di sakit oh, oh, dikirim yeah. dari oh, kerajaan okay. ya, ya, ya. sampai dia sembuh mm. dan itu tuh rata semuanya loh. Ya mungkin ada kali beberapa yang enggak dapat tapi yang gue tahu selama ini beritanya rasa Oke. Okay. Okay. Ya, Makanya apa ya dibilang BT-nya? BT-nya karena enggak bisa balik ke kampung halaman. Iya, yang bisa pulang ya, enggak bisa pulang ya. Gak bisa pulang ke Indonesia kan kangen keluarga, kangen masakan masakan. Ya. Itu di nah, tuh perasaan lu tuh kayak aduh gue bisa pulang anjir, enggak bisa <tuh> pulang ke 3 tahun gitu kan karena um, gue juga kan bagian, apa namanya, keluarga yang ngerantau juga nih ya kan, jadi di kita kan ngerantau, lu sama gua nih gua juga gak pulang segala macem gua juga pasti punya rasa tangan pengen pulang segala macem tapi kan karena, kalo gua memang kayak beda kota doang kalo gua harus pindah negara gitu loh gimana tuh rasanya tuh? ya udah, bete banget sih yang pasti tapi lebih ke betenya itu aja gak sebalik karena gak sebalik aja gitu tapi selebihnya di sana nyaman-nyaman aja sih nyaman nih gimana ya nyaman, maksudnya kayak gitulah dibilang susah gak susah susah banget okay. karena kerajinnya ada beberapa membantu gitu kan mm -hmm. terus kayak apa gitu ya hmm, ini dari segi makanan apa semua senang mudah didapat orang daripada usaha online oh, gitu. ah bener bener jualan live live stream gitu kan ya berarti sama juga kayak gini berarti ya jatuhnya banyak yang jualan online, online. mau on -on -on bertahan hidup dan sebagainya mm -hmm. kayak gitu tapi uh, ngomongin balik lagi, lu uh, udah lama di sana nih ya, maksudnya telah, Lu berarti udah, lama, udah berapa puluh, puluh tahun ada ya, 10 10 tahun, kan, ya? Tahun, dekade, so, gimana sih selama Lama aja aja Puluh tahunan ya, puluh tahunan satu dekade cuy di Malaysia jika. Itu gimana, pertama kali lu menjejakkan kaki di Malaysia Terus maksudnya tiba-tiba lu harus nikah sama orang sana hmm. Dan perbedaannya apa sih yang paling lu keras Bentar guys, berarti ini mbaknya menikah dengan orang Malaysia. Oke, okay. yes, tidak. Kita gitu apa lagi kan? Di sini lu dari kecil udah di sini nih di Indonesia <tuk> nih tiba-tiba <-diba> lu harus <tuk> kesana <tuk> gitu. Iya ya sih sebenarnya, jujur pertama kali datang, jujur gue sih biasa aja. Iya. Mungkin karena lebih kurang sama sih, lebih kurang sama oh, kayak hidup, Indonesia ya. Malaysia gitu ya, kan, ya. gitu kan. Walaupun mungkin beda pembangunannya jauh lebih bagus, rapi, ya. bersih gitu ya. Soalnya tertata ya. lah, soalnya nah, tertata. Sorry ya bukan apa kayak ngebangun-ngebangunin, karena memang itu yang saya lihat kan gitu. Terus apa lagi ya? Ini kayak gitu kayak tetap aja biasa aja kayak, ah, udah orang-orangnya juga kan muka-muka kita kan ya. kayak ah, gitu kan, Jadi, secara kayak kayak sifat perilakunya nah, itu, itu dia itu dia bedanya itu aja bedanya gimana tuh Beda bedanya apa sih kalau kita nggak lagi mukanya layu sama <tuk> ya, ya. kayak enggak, kita kita iya. gini yang mukanya lebih kurang siapa ngomong eh awas bagaimana? <tuk> <tuk> <tuk> Tapi kalau sifat-sifat itu apakah emang ya sebelas dua belas aja sama orang-orang di kita gitu ya kalau gue lihat sih, jujur dia lebih kayak Gak ada basa-basi dia tunggu, lebih tunggu. Uh, cuek banget dia lebih kayak jadi Uh, lebih menjaga perasaan orang itu ah, dengan cara diam. Ah. diam. Jadi tapi kalau kita pikirkan sih sombong banget sih orang yeah, itu ya, yeah. sombong banget sih, belagu banget. Tapi padahal kalau kita tanya, "Kak, sorry ya Kak, ini mana?" Oh iya, jadi sana." Kayak gitu. Ah, baik okay. banget. Jadi kita kayak, "Ih, udah negatif banget ya sama orang." Karena kebiasaan <laughs> <di> kita kayak <laughs> <laughs> <laughs> Itu tapi kalau orangnya enggak tahu Netek banget sih mukanya, Aha. gitu. Sobek gitu. Hmm. Mereka kalau lewat lewat aja ya, gitu, nggak Ini pengalaman saya juga, guys. Setelahnya ketika membawa jemaah umroh di dari Malaysia gitu, memang kayak gitu. Jadi kalau nggak diajak ngomong ya mereka nggak bakalan ngomong gitu. Kecuali memang ada pertanyaan. Jadi kayak ada rasa-rasa kayak sungkan aja gitu, guys. Kalau kita mau ngomong gitu kayak sungkan aja. Dan beliau mereka mereka juga istilahnya enggak seperti apa ya? Enggak seperti banyak omong gitu. Jadi kita memang kayak gimana menjaga banget lah. Jadi kalau yang betul-betul perlu itu mereka baru bertanya kepada kita seperti itu, guys. Ya, enggak gitu enggak. Tapi kalau misalnya dia lewat kita tanya, "Kak, oh iya kenapa ya?" gitu. Heeh. Hmm, hmm, Begitu kita semua jalan satunya. Ya. Iya, oh, ya. iya. Tapi kalau secara lu tingkat ke sana tuh adaptasi gimana? Ya. E, secepat itu, oh, apa semoga muda, itu, apa susah itu? Susah, susah juga sih, susah juga. Karena e, waktu pergi ke sana, datang ke sana, Pertama kan gue di e, rumah tangga ya, jadi ya. gue di rumah aja gitu, nafas. Gue udah mencoba untuk anak gue makin besar, harus ketemu orang-orang kan. Ditambah gue punya vlog, baru lah barulah situ. baru itu, ya. gue e, bisa komunikasi sama orang-orang sana. -orang Karena teman gue. Nggak ada. ya ada. kan mungkin kalau temannya sama-sama orang Indonesia ya ada, tapi yang Melayunya itu agak susah untuk berteman gitu. Jadi paling temannya suami dia ya temen di gue kayak oh, gitu. Ini ikut ya, ya, ya. ya. ya temannya Kalau tetangga pun jarang ketemu. Mereka kerja kan? Hmm. Betul. Gitu mereka kerja. Jadi ya udah. Ketemu kayak, "Kak, oh iya, udah, langsung mereka masuk." Saya lewat aja gitu ya. Jadi kan gua rasa ngongkon. Kadang enggak tahu namanya siapa. Iya kayak gitu. Tapi kalau bicara ngebahas tentang lu udah 10 tahun di sana, dari lu pertama kali sampai sekarang 10 tahun di ya di sana nih, okay. bedanya apa sih yang lu rasain? Lama udah lama banget di sana tuh? Udah biasa aja sih. Awalnya sih cukup kaget kan, kaget ya mungkin orang Malaysia gitu kan yang gue bilang, yang mm -hmm. nah kita yang harus negur duluan okay. gitu kan? Karena ya itu kembali lagi ada yang beberapa orang malu, ada juga beberapa orang yang nggak ambil tahu urusan orang. Nah orang Malaysia kayak ke amat gitu loh. Oh, makanya kayak misalnya ada berita nih di Indonesia, gimana-gimana Terus suka ada yang nanya kan, Pun, yes. bener gak gini? Gue tanya sama temen gue yang di Malaysia Berita apa itu ya? Saya tak tahu <laughs> Gitu Jadi kayak, emang mereka lebih sibuk kayak kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, gitu Oke, oke, oke, oke Tadi gue mau nanya apa ya? Oh, ini Uh, lu dalam di sana nah, pasti kan berita-berita di indonesia ini banyak banget nih ya maksudnya kayak keributan-keributan indonesia-madura ya. okay, gitu banyak. kan maksudnya tapi orang sana sendiri uh, melihat lu tuh seperti apa sih kalau dari pandangan mereka nah itu jeleknya kayak gitu kadang-kadang mungkin terlalu banyak apa namanya itu ya sepanjang Jadi gak maksudnya apa kalau lu lihat dari Banyaknya rumor-rumor kayak Indonesia, Malaysia, ribu masalah ini <SILENCIO> itu Tapi orang sananya melihat lu tuh kayak gimana? Apakah kayak, wah oh, Indonesia ini kayak gini jadi kebawangan <SILENCIO> <SILENCIO> negara? Nah itu kan nah itu kan awalnya nih, awalnya gitu, awal ceritanya Nah okay. jadi mungkin orang Malaysia terpikir Uh, orang Indonesia tuh kayak gitu Pukul rata, Pukul rata. ya? rata Nah datang lah uh, Bukan tim ya Lebih ke makin tahun-tahun Nah ke sini kan hmm. Banyak yang orang-orang Kayak gue nih Orang yang memang merit Dan tinggal di rumah aja gitu kan okay. Nah temen gue udah mulai banyak nih Ternyata udah mulai Berapa tahun ke sinilah lah Udah banyak yang bukan TKW gitu okay. Jadi kayak okay. ada yang kerja office, Ada yang kerja uh, Apa ya uh, Ya pokoknya kerja jelas lah gitu jadi orang Malaysia yang gak tau apa-apa tuh kayak pukul rata gitu loh Kayak keselamatan kita ah, iya, iya, gitu Ya, mulai, kan? saat, karena satu itu ini, oknum gitu hmm, kan Jadi kesemuanya semuanya, semuanya juga. gitu. Hmm. Tapi sejak apa-apa sejak gue punya vlog Pulang ke Indonesia dan mereka akhirnya tau gitu kan Oh hmm. Jadi mereka terpikir, oh enggak semua ya orang ini Betul, betul, enggak gitu, gitu. semuanya karena betul Karena mereka nggak pernah datang juga kan ke Indonesia yes. ya betul, Jadi kayak yes. suami gue dulu kayak gitu Dia pikir, dia masuk suka loh, dia masuk suka Orang Indonesia, karena dia tahu orang Indonesia itu kerja kayak gimana-gimana gimana, ya, kan ya, ya, ya. Akhirnya dapet jodoh orang Indonesia dan akhirnya dia datang ke, ke rumah gue dan Mas. dia mikir kita ajak jalan-jalan ke Bali, kita ajak jalan-jalan ke Jogja dia, Oh, ternyata Indonesia itu luas banget ya Ternyata baik-baik ya. banget toko sekalanya Pas sudah apa. merasakan baru tahu Iya, gitu hmm. Ya, pasti orang istilahnya sebelum ya, sebelum mengalami ataupun bertemu dengan orang Malaysia itu sendiri Ataupun orang Malaysia bertemu dengan orang Indonesia itu sendiri Maka mereka tidak akan tahu guys Istilahnya ketika memukul rata daripada sosial media Memang kejam sekali sosial media ini Jadi netizen itu diadu domba apalagi sekarang banyak sekali Istilahnya mengadu domba-mengadu domba apalagi di Facebook ya kan So itu memang aduh gak, gak ngerti lah ya karena memang ya kayak gitulah seperti itu Dan ketika memang kita datang ke Malaysia ataupun berjumpa dengan orang Malaysia Pernah bertemu dengan orang Malaysia atau orang Malaysia bertemu dengan Indonesia gitu kan So itu memang kayak wow kita memang kayak saudara gitu guys adik beradik loh gitu Nah, ini kan uh, lo sendiri kan kalau di dalam keluarga ini anak satu-satunya yang perempuan <laughs> Ya kan? Oke <Okay. laughs> Mungkin belum ada yang tahu, jadi uh, si putri ini adalah anak satu-satunya perempuan yang ada di keluarga gue nih, istannya kan laki-laki semua. Nah, hmm. apa yang mendasari lu untuk apa ya? Karena kalau dari dulu dari zaman sekolah ya mungkin karena masih kecil tapi gue tau gitu kan, mungkin mm -hmm. lebih banyak diprotek lah karena perempuan yeah, gitu, kan yeah, yeah, yeah. lebih banyak diprotek. Orang-orang uh, itu takut a, b, c, mm -hmm. sampai z lah segala macam itu. Tapi tiba-tiba lu memberanikan diri dan apa yang mendasari lu gitu untuk kayak nanti gue nikah sama orang sana, mau tinggal di sana. Hmm, nah mendasari ini nah, itu main lagi. Love uh, okay. is blind kali ya. Love is blind blender. <laughs> <laughs> ah, cinta si itu buta kali ya. Yang enggak tahu juga pokoknya ini main lagi ke jodoh. Tiba-tiba gue -tiba kok kalau udah jodoh kan kayak gitu kan. Benar kita udah benar, benar Mau dibawa kemana pun kita ikut aja. Dan dan gue pindah ke sana. Itu sumpah nyaman banget, guys. Wah. Nyaman itu kayak Sepi, damai, bersih, gak ada macet. Coba siapa yang ngomong dulu kayak gitu? Cuma emang yang bikin sakit hati dan sedihnya itu, kita jauh sama keluarga. Betul, Jadi, betul, itu. betul. Karena dari segi makanan, karena kita udah biasa dan makan di rumah, makan makan di ayam, bakso, misalnya ada cuma lain hmm, kan. gak seenak nah, di sini. Nah, dari, pasti cantiknya aja gak lain gitu kan? Nah, yang itu, yang dasarnya udah itu, karena nah, ya, udah ini cinta, iya, sudah mau gak pekerja nyaman banget nah, itu, itu apa ya faktor pendukungnya lah ya itu uh, faktor pendukungnya kenyamanan sebagainya tapi faktor utamanya balik lagi ya karena udah kaya kinta kebuta kan tapi menurut lo sendiri uh, tadi lu udah mention tentang kinta kebuta cinta itu kayak gimana sih menurut gue sendiri lo pandangin oh no <gak> <gak> karena kan ya gimana ya uh, gue lah cukup banyak banget tau bukan cukup ya banyak banget tau teman teman-teman dia sama se segala macem gitu Terus akhirnya dapat rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, gitu. Tapi saya nah, jujur saya rasa, saya rasa, satu kebanggaan. saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya ya saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya terus saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, banyak banget belajar tentang Islam itu, mm -hmm. contoh lah tempat kecil, tempat kecil Kay ya kayak, kayak di kita nih, kalau sampai rumah, ibu-ibu kayak gitu kan buka jilbab, terus ada ada orang antar galon gitu kan atau apapun itu kalau yang nggak famfam banget, mereka ya saja, ya saja betul. Kan. tapi kalau di sana, bayangin ya guys, perumahan gue itu sepi banget, jangan kan perumahan yang semua kampung, emang daerah daerah mana itu masih sepi, sepi banget gitu. Kalau masuk per perumahan ya, karena dia tuh itu um, rapi gitu Kalau perumahan ya perumahan, kalau okay. warung ya warung Kayak gitu nah, Makanya itu tuh suami gue banget banget Kayak jemurin baju aja harus pake Baju panjang, baju panjang betul jilbab awalnya sih tekanan ya Karena kita biasa kan pakai pendek yeah. sih. Lain. Jadi gini, istilahnya hal-hal seperti ini, ini bagus sekali menjadi contoh bagi kita sebagai yang muslim seperti itu Banyak istilahnya orang yang sepele akan hal ini ketika ada tamu Ataupun ketika ada orang lain, orang asing yang ada dalam rumah kita gitu kan Istilahnya tukang galon ataupun tukang terpaket gitu Jadi memang betul-betul kita harus mendidik istri kita agar supaya mereka itu patuh gitu Kecuali dengan suami nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada orang lain, dia harus tutup aurat, mau jemur pakaian dan lain sebagainya harus tutup aurat karena kenapa? Takut ada orang lain, orang aja orang-orang luar yang memang uh, melihat seperti itu dan itu tetap menjadi dosa seperti itu, guys. Iya, ada pakai apa-apa? <laughs> <laughs> itu kan pakai pakaian pendek, pakai kaos saja biasa aja gitu ya. Tapi kalau nggak nggak teman, pakai keluar panjang gitu kan baju panjang gitu gitu terus pakai tudung juga gitu kan. Sampai gue awal-awal marah sih kesel kayak. Ih siapa sih yang mau melihat gitu kan? Iya benar. Ya, apa -apa, kayak Pasti gitu. kayak gitu pikirannya. Karena di sana sudah membiasakan seperti itu hmm. Seper, atau kasarnya seperti itu. Iya. Nah, balik lagi pertanyaan gua menurut lu sendiri itu cinta itu kayak gimana sih? Oh iya, tadi pertanyaannya itu ya. <laughs> Sampai lo bisa hmm, apa ya, bisa bilang kalau Ya cinta itu buta gitu. Oh. Oke. Okay enggak hmm, jadi kota-kota kan ya cinta itu seperti apa pokoknya cinta itu Asli. apa Asli. adanya, just, bukan apa adanya, <laughs> maksudnya mengalir begitu aja ah. karena ini kan pembelajaran buat di belakang kamera kita ada kepernahan kita <laughs> <laughs> dan pembelajaran buat gue juga <laughs> ya, ya, kan? udah banyak belajar ya sih <laughs> <laughs> tapi jujur sih, uh, dulu gue kan ya kita perang muda lah ya uh, suka sama si ini, suka sama itu si ini, suka ya, ini karena pasti. pernah dulu mentok gini ya, eh gimana sih caranya pengen suka sama satu orang aja, udah stop gak akan suka lagi macamapun gitu, gitu ya. Iya, jadi maksudnya nggak men mentok. Makin kaca mata kuda gitu. aja. <laughs> <laughs> Tapi mentok aja gitu. Terus ada kakak iparku adalah ngomong gitu nanti belum belum deh saatnya kalau udah waktunya, lo kalau lu udah nggak merasa kayak gitu, itulah jodoh lo gitu. Betul. Terus akhirnya entah kenapa dapat yang ini kan, dapat suami orang malaysia ini. Bener sih bener lah, kan mentok. Nah itu yang namanya cinta, jadi gak bisa di jelaskan dengan kata-kata dia mengalir begitu aja azik <laughs> oke okay. Makanya ya, udah lah keputusan lu untuk tindak ke sana atau gitu. hmm. sendiri Uh, punya planning, kah di beberapa tahun ke depan, untuk kayak udah deh, gue ngajak pasti gue di sini, pindah sini, sini, nah, ke nah, ke nah. ke sini. gue malah nggak pengen sih, <laughs> <Sampai laughs> <enggak>. malah... <laughs> yeah. Eh, malah nggak pengen nih, selanjutnya ngajak suami Malaysia tinggal di Indonesia. Mungkin karena sudah nyaman kali ya. Saya <sih> <tuh> tanya, gak percaya sama Indonesia apa-apa, <tuh>. gak? Eh, uh, gue lebih ke... Karena ke udah nyaman juga, satu, lu? Juga? satu, udah nyaman. Anak gue aja sampe, udah nggak mau gede, gue bergerak asing. Hmm. Gitu. Walaupun dia ada kesempatan di Indonesia uh, sampai usia 18 tahun ya hmm. untuk memilih mau mau ikut Indonesia atau Malaysia. Untuk saat ini ya rencana dan planning gue sih biarin aja mereka warga negara asing udah gitu. Okay. Karena gue tahu sekolahan, keadaan, lingkungan semua lebih mendukung, mendukung, lebih mendukung banget gitu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Ya begitu tuh gitu. pokoknya jadi udah teralih dari cinta negara sono karena. Dapat lakinya orang sana. Nah, tapi rasa sedihnya kayak gitu jawab keluarga itu. Karena melihat hidup itu pilihan ya. Ya betul tapi betul. Tinggal. Jadi, yeah. nah itulah. Yeah. Jadi ya itu memang harus ada yang dikorbankan. Hmm, gitu. Betul. Ya apalagi kan nah. ya, selain keluarga. Iya itu Benar sih Tapi ya lo bisa dibilang di sana udah ya cukup bahagia lah tinggal di sana lah ya. Alhamdulillah bahagia. Tapi planning dilingkung lingkungan ke depan apa selain membuat YouTube karena nih dia juga be apa ya karena faktor pandemi itu nih dia buat YouTube ya, ya, betul -betul. dan Youtube-nya cukup wow kan gitu dan bahkan saya yang udah bikin channel ini bertahun-tahun ini ada progresnya apa apa heeh <laughs> kalian ayo dong bantu subscribe bantu subscribe guys saya zil ya ini karena lihat ya, deh channelnya tuh bagus-bagus -bagu banget hmm. gitu kan Terus menarik banget gitu. Mungkin di Indonesia ini terlalu banyak kali di. Indonesia. betul sih betul di Indonesia Orang terlalu banyak. Bingung juga mau memilih apa gitu. Kalau di Malaysia kan mungkin senang ngelihat perkawinan campur gitu kan. Hmm. <tik> Tapi lo apa plan lu selain YouTube aja ke depannya? Untuk saat ini sih mau usaha yang ke 300 hmm. toko kayaknya. Diket hmm. kan 300 toko. Yang 299 itu gagal tuh. <tik> kan? <tik> Ya itu 29 gagal jadikan ke 300 kata eh, yang pendiri KMT aja berapa ratus kali tuh dia gagal? iya ya, kan? Bener, <SILENCAN> bener. Ya, tapi, tapi gue gak mau juga sampai jalan itu, itu jangan dulu ya itu, <SILENCAN> itu udah susah tuh kalau kita harus ikut kita harus Sampai ratusan gitu iya sih dengan tekanan hidup yang semakin gobel ya. kan, gitu. Bang. nah ngomongin hidup kehidupan uh, lu dari dari segi emosi, mental dan sebagainya di sana lebih tertata, kan? mula Mulai-mulai enggak. Pertamanya enggak. bukan gue campur-campur kemana? Pertama-tama enggak. Karena kita harus uh, kayak sosialisasi lagi kan sama orang, -orang hmm. sana. Dan orang sana kan yang tadi gue bilang kan, dia pukul rata orang Malaysia, Indonesia tuh kurang baik. Okay. Ya. Jadi gue macam-macam dapat, tau gak? Dapat. Tapi ada beberapa teman gue mana enggak dapat juga gitu. Dapat ini kayak di marahin orang gitu, ditegur atau dan caranya tuh kasar banget gitu. Mereka tuh kayak tahu gue orang Indonesia karena mungkin dari bahasa gue, dari bahasa gue. Dan temen gue kan tadi gue bilang kan nggak banyak. Jadi gue mau mau belajar komunikasi siapa. Sedangkan suami minggu tuh pendiam Oh. Ganggu ya. Eh, ngapain orang komunitas marah-marah? Oh iya. Iya. Nggak maksudnya Uh, enggak enggak banyak ngomong kalau di rumah gitu yes. Jadi paling gue belajar sama sinetron kalau gua nonton sinetron Oh nonton-nonton ini ya film-film nah, okay. Baru apa ngerti gitu bahasa-bahasa kayak yang paling kalau yang gak ngerti gue nanya Mbak ini apa sih kayak gitu okay. Eh tapi kalau di sana lu punya komunitas Indonesia enggak sih? Ada, ada, ada, ada Itu kayak gimana tuh? Itu komunitas vlog gitu Oke, okay. orang-orang Indonesia yang orang ada ya Baru tau Kalian campur, tinggal di Malaysia Akhirnya mereka pake okay. mbak Ika mungkin, vlog, mungkin gitu, ya kan. ah. Iya kan, vlog terus. Akhirnya kita ngeliat ngeliat ngeliatnya. Ngeliat, eh, mereka bikin satu tim. Hmm. Namanya Malindo. Oke. Okay. Yaudah, kita di situ lah. di situ aja. Okay. Gitu. Tapi cuma saya halo aja sih. Hmm. Tapi cukup ada, jadi ada temen lain. Nah, situ ya, hmm. gak asik banget ya Indonesia lagi? Indonesia kita kan hmm. juga punya temen yang beda negara kan. Hmm. Tapi ya, lu tadi kan harus cerita kalau temen-temen yang -temen beda negara itu ngikut dari laki-laki juga kan? Iya. Main hmm. okay. kan temen-temen gue -temen dari situ aja sih shit lah seperti itu kalau nah, gue udah ngasih tau kehidupan di sana seperti apa dari mulai pandemi kehidupan dia udah 10 tahun di sana dan akhirnya dia lebih cinta ke sana daripada di sini ini jujur aja mas, berat-berat keluarga iya <tuk> <tuk> berat, sih kalau bisa gue angkut, keluarga gue angkutin ke tanah tapi terasa tumpah, nyaman ada lah namanya gosip ya, tapi padahal lu sih banget itu perlunya malah kayak oh, oh. Ya kan kan lebih cuek ya. Kan kan enggak bisa juga ya. apa ya. Yeyo. Ya, gitu. ya pokoknya kayak gitu teman-teman podcast bersama siapa ya kan. Terima kasih udah nonton atau dengerin sampai sekarang juga. Lady udah berapa menit nih? 23 menit. 22. Kan? Kita nonton banyak banget Bari, ya. <laughs> Oke. Okay. main-main di sini dan buat teman-teman jangan lupa di-subscribe. Channelnya Putri Intan karena gue sering masuk juga di situ. Kalau dia sekarang banyak fans di Malaysia Gue banyak fans di Malaysia, gue pindah ke Malaysia Teribu fans di Malaysia Iya banget, temen fans sama dia Nanya-nanya, paling suka sama dia juga Jadi ada satu orang perempuan Namanya Nurani Tapi kan gak tau, gak jelas bukannya seperti apa Ya, kita gak tau, namanya orang kan DM-DM gue, beberapa orang kan Nama-nama-nama tapi ibu-ibu kan itu gak pernah tahu. tau tapi sampai ya kalau kalau gue ya kalau gue pribadi kalau pengen gitu kan kayak lo kawin sama siapa? kalau gue sih jujur, pilih aja nggak ada. Hahahahahahahahah. Aduh. Oke guys, udah selesai videonya so ya. <laughs> Jawaban yang terakhir buat kita yang ngakak sedikit ya Daripada gitu kan Nikah aja sama orang Malaysia Aduh Oke okay, dan ya itulah tadi guys sharing ya Karena udah terlanjur nyaman di Malaysia Yaitu Putri Intan Kita lihat channelnya guys Saya, saya belum lihat channelnya beliau ya Coba kita lihat channelnya beliau ini seperti apa gitu oke okay, ini channelnya guys yaitu Putri Intan kita subscribe dulu dan nyalakan loncengnya dan Masya Allah udah 5807 ya oke okay, dan hmm ini kayak vlog aja gitu guys uh, vlog dan juga islam perjalanan-perjalanan alright guys oh apakah pernah saya react ya? kayaknya belum kayaknya ya Oke okay, nanti kita akan uh, hubungi beliau dan juga istilahnya mungkin bisa podcast juga di tempat kita gitu guys Oke okay, so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai Saya Pemindu Dudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Apapun yang kita dengar apapun yang sudah kita simak tadi Semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita Dan kita istilahnya lebih maju pemikirannya lagi Dan juga kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, suami ataupun istri, ya istri orang Malaysia ataupun suami orang Indonesia, istri orang Indonesia, suami orang Indonesia. Iya pokoknya gitulah. Setiap orang mempunyai pasangan Dan pasangan itu pasti akan bersama kita Seperti itu Ya iyalah masa sama orang lain ya kan Ya pokoknya disyukuri aja ya kan Kalau ada masalah selesaikan dengan baik Seperti itu Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa untuk di like share komen Dan subscribe channel ini Dan juga seekor zil Dan juga putri intan ya Linknya ada di deskripsi Langsung saja guys Subscribe dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh we yeah.